Kembali kita tentu mendapatkan cirukan vitamin yang sangat membahagiakan Alhamdulillah, Masya Allah Begitu banyak orang-orang baik yang tulus mencintai dan mensupport Leslar Dan semoga ya untuk idola kesayangan kita Selalu diberikan kesehatan dan perlindungan Doa-doa baik selalu kita berikan untuk Leslar family ini asupan vitamin yang sangat membahagiakan sekali. Komentar pun tentunya banyak sekali diberikan. Di antaranya persahabat dari akun Haka yang mengatakan Masya Allah tabarakallah. semoga kalian bertiga selalu dalam lindungan Allah. Sehat, sehat selalu lesar family. Amin, ya Allah. Masya Allah. Ada juga persahabat tanggapan dari akun Instagram ans.sab16 mengatakan Masya Allah paling suka kalau Lesti genggam tangan Bilar terus Bilar yang gendong Abang El ini momen yang sangat membahagiakan sekali ya Alhamdulillah persahabat kita selalu mendapatkan cidukan-cidukan vitamin dan pastinya selalu mendapatkan kebahagiaan berikutnya kita lihat juga persahabat komentar dari akun Polinaster mengatakan Masya Allah Tabarakallah, terharu dan bahagia lihat leslarku Bahagia terus leslarku dan sehat-sehat terus ya amin ya Allah Masya Allah, begitu banyak doa-doa baik Begitu banyak dukungan yang tentunya tulus dari orang-orang baik juga Yang selalu mencintai leslar family luar biasa Kemudian kita lihat juga persembahan. Ada persaingan dari Ayah Kejora. Sebelumnya Momba Kejora, kali ini Ayah Kejora yang mengunggah foto nih. Masya Allah. Mudah-mudahan bersahabat ya keluarga besar Bunda El. Selalu sehat, bahagia, dan semoga selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Dan semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Dan semoga ada kabar baik juga untuk kita semuanya. Amin. Masya Allah. Akhirnya melihat Ayah Kejora juga dengan senyum yang sangat bahagia. Selanjutnya kita lihat juga persahabat Kak Rivi sebagai manajernya Bunda Lesti Kejora memberikan informasi yang sangat amat penting mengenai penampilan Bunda Lesti di acara KTMTG yang tentunya akan diadakan tanggal 14 Bunda Lesi Kejora tentunya dinyatakan batal cancel untuk tampil di tanggal 14 Januari persahabat ya Ini dikarenakan kondisi lesti dan jadwal penerbangan dari Arab Saudi ke Indonesia yang terlalu dekat dengan jadwal acara Ini tentunya alasan dari manajer dan pihak Bunda Lesi Kejora lainnya Doakan saja mudah-mudahan Bunda L, Papa B, dan Bibi L Ini selalu diberikan kesehatan Persahabat Sepertinya Leslar Family tentunya sudah Mau OTW ke Jakarta Atau ke Indonesia Kita lihat juga persahabat untuk selanjutnya Ada tentunya kata-kata Dari L2W Sabar Sabarlah saat hujan turun Tunggu pelangi itu datang menghiasi hidupmu Bismillah persahabat ya Akan ada pelangi di esok hari Mudah-mudahan Bunda El bangkit kembali Dan memberikan karya-karya terbaru Dan semoga bisa perform di panggung-panggung megah Amin Selanjutnya juga persahabat kita lihat hidupan vitamin lainnya ini tentunya bareng para fans yang begitu persahabatnya mencintai Lesnar Family, masya Allah. Ini masih tentunya saat Lesnar melaksanakan ibadah umroh langsung berada di depan Ka'bah, masya Allah banget persahabatnya. Semoga doa doa dari Lesnar. Itu juga diijabah dan dikabulkan oleh Allah SWT Amin Dan kita lihat juga persahabat Untuk selanjutnya Ada cedukan vitamin juga untuk warga konoha Wow, Papa Bilar sudah memegang koper Apa mungkin? Leslar Tentunya langsung otw ke Indonesia Bismillah Fi Amanillah Persahabatnya Mudah-mudahan Tentunya semuanya lancar dan tentunya mudah-mudahan selama sampai ke Indonesia. Kita selalu mendoakan yang terbaik buat idola kesayangan kita. Dan pastinya juga bersahabat kita selalu menunggu dan selalu menantikan kejutan baru. Hingga kabar baik dari Les dan Bilar jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari Les tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang. Minuucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.